Live nya di sini udah setengah ya udah setengah seisi sampai dia live point. Mari simak. <tuh> Anda sudah menyelesaikan sampai. So, okay. Terima kasih untuk waktunya. Klik submit untuk meng Terima kasih Lex Point. <coughs> Sebentar Bapak. Eh, seberapa biasa? besarpun ini yang diberikan? halo kita lihat. Widi, keren-keren. Sebentar dong, guys. Nah, cuma butuh waktu 2 menit udah dapat 15.000 poin. Baik, kita akan memberikan penilaian kepada Lex Point. Uh, sangat menyenangkan. <coughs> sangat setuju. Sangat setuju. Lanjutkan. Pesan <coughs> siapa-siapa sih itu? Nggak ganggu banget. Nah, jadi disitu awalnya pun saya 29.000 dan sekarang menjadi 44.802 poin. Pertanyaannya, apakah bisa ditukar? Tentu pertanyaannya, tukar ke kartu hadiah ya. apa? Ayo kita cek. Tentu, Grab Ovo, Tokopedia, Grab Lazada, Tapak Grab Gips, Kantar, ini adalah untuk menyumbang ya di kantor ini spesial ol Olympic itu terus kita akan cari apa ini misalkan di mana sini pembayaran saya seluler minimal eh Oppo kalau misalkan isi Oppo cash itu 100.000 rupiah berarti poin di last pointnya itu adalah 112.000 poin ini lumayan banyak ya guys jangkernya saya ini baru 44.800 poin di sisa sekitaran 50 ribu poin lagi lah saya kumpulin santai <coughs> oke sekian dari saya <coughs> terima Sekali kasih saya akan lanjut berpartisipasi di survei yang ada ini oke langsung saja kita masuk ke halaman surveinya klik ini durasinya 10 menit ya dan dihari oleh senilai 10.000 poin oke kita masih bisa Oh, wow. 05. gimana tinggal Jakarta lanjutkan kadang otomatis kadang enggak kadang berhasil dan kadang enggak perhatikan ya guys hmm. udah kan udah enggak bisa dong Oke siap tidak apa-apa Hai -apa. saya lanjut bisa satu lagi guys hmm. bisa enggak menitnya 35 menit ya Apakah saya mampu menyelesaikannya Oke, okay, selamat datang. Terima kasih untuk berpartisipasi kepada kami. Klik. Why? Ayam. Tidak. nih? Ini ya kan kawan? Harus diperhatiin. Hmm. Pertanyaan seperti ini menjebak satu, misalkan apakah anda bekerja di salah satu industri ini, nah jadi kawan-kawan jangan jangan pilih ini, jangan pilih ini, empat ini jangan sama sekali dipilih ya walaupun anda bekerja di tempat ini, saat ini memang betul-betul anda bekerja di tempat ini pun jangan dipilih, kenapa saya mengatakan demikian pertama, kalau anda mem memilih ini yang nomor satu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan nomor 5 anda pilih, terus lanjutkan sudah pasti gagal, Sudah digagalin oleh pihak surveinya sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Ini mah udah makanan hari-hari saya mengisi soal seperti ini. Oke, okay, nah jadi yang kamu pilih itu adalah ini, tidak satu pun. Nah, artinya kamu siap berpartisipasi di halaman survei berikutnya. Hah, apapun perbedaan kamu, tetap pilih ini, tidak satu pun setelah klik ini lanjut klik ke sini baru klik ini oke okay, sudah paham soalnya di sini yang pertama-tama itu adalah pertanyaan menjebak oke okay, saya jadi saya lanjutkan apakah anda ya laki-laki Booking hotel, booking hotel kita berbeda beda. Tidak apa, karena masih enam bulan lah. Bisa nggak? Jakarta. Hmm. <coughs> Jadi mengisi ini harus hati-hati ya guys. Biasanya gagal di pertengahan survei. Jangan kan sampai gagal. Rugi waktu nih. Kalau misalkan gagal itu lihat Ui, Lama nih, 2 25 lah. kali hmm. bisnis. Hmm. bisnis ini ya, bisnis yang pribadi. tergantung sih. Indonesia itu pesawat ini aja dah tiket oke, okay. hmm, mau banyak amat pertanyaannya nih, Sedikit di aktivitas, kasih pun tidak masuk perjalanan. tiketnya. Dik -dik -dik lagi, jadi Tik -tik sekarang. liburan kau ya? buruk, nah, apa jangan dilupakan sebelum liburan. Ya. No, nah, pacar. Bukan, koper. Eh, buruk. No, no. Istri. Sah. Yang penting adalah tiket. Di tiket.com kena sel ada diskon hingga 20%. Bus ekspres 1 juta untuk semua produk Anda telah menyelesaikan, menyelesaikan sampai ini terima kasih untuk waktu Anda subscribe me all 35 menit guys tapi aduh aduh wow oh, 1000 poin oke okay. akan blue itu terima kasih le poin habis ya guys, jadi software saya ya. sudah habis oke, kita akan cek hadiah awal tadi 44.000 poin ya dan sekarang sudah naik menjadi 94.802 poin hmm. tanggalnya sudah jelas ya hmm. tanggal 9 tanggal 9 Desember Oke okay. Sekian dari saya Akhir kata Terima kasih Terima kasih